Selamat sore Football Lovers, CS Channel kali ini akan memprediksi pertandingan final piala FA, Chelsea versus Liverpool di Stadion Wembley malam nanti, Sabtu tanggal 14 Mei 2022, pukul 22.45 waktu Indonesia Barat. Chelsea berhasil lolos ke babak final piala FA, setelah berhasil mengalahkan Crystal Palace dengan skor 2-0. Dua gol Chelsea dicetak oleh Ruben Loftus-Cheek pada menit 65 dan Mason Mount pada menit 76. Pada pertandingan sebelumnya Chelsea berhasil meraih poin sempurna saat mengalahkan Leeds United dengan skor 3-0. Ketika pertandingan baru berjalan 4 menit Mason Mount langsung membuka keunggulan Chelsea setelah mendapatkan umpan dari Reece James. Sementara Liverpool lolos ke babak final setelah mengalahkan Manchester City dengan skor 3-2. Ketiga gol Liverpool dicetak oleh Ibrahima Konate menit 09 dan dua gol Sadio Mane menit 17 dan 45. Dua gol Manchester City dicetak oleh Jack Grealish menit 47 dan Bernardo Silva menit 90. Pada pertandingan sebelumnya Liverpool meraih kemenangan penting saat menghadapi tuan rumah Aston Villa dengan skor 2-1. Liverpool sempat tertinggal terlebih dahulu ketika pertandingan baru berjalan 3 menit melalui aksi dari Douglas Lewis. Liverpool mampu menyamakan skor menjadi 1-1 pada menit ke-6. Gol kemenangan Liverpool datang di babak kedua, tepatnya pada menit ke-65 melalui aksi dari Sadio Mane setelah mendapatkan umpan dari Luis Diaz. Laga Chelsea vs Liverpool diprediksi akan berjalan sangat alot, akan tetapi Liverpool lebih diunggulkan. Pasalnya, Liverpool sejauh ini bermain sangat konsisten, sementara di kubu Chelsea sudah mengalami fase yang kurang baik dalam musim ini. Prediksi susunan pemain Chelsea, Edward Mendy, Antonio Rudiger, Thiago Silva, Cesar Azpilicueta, Marcos Alonso, Ruben Loftus-Cheek, Jorginho, Rece James, Mason Mount, Romelu Lukaku, Timo Werner. Sementara susunan pemain Liverpool, Alisson Baker, Trent Alexander-Arnold, Joel Matip, Virgil van Dijk, Andrew Robertson, Jordan Henderson, Fabinho, Thiago, Mohamed Salah, Sadio Mane, Luis Diaz. Sementara prediksi skor akhir Chelsea 0 versus 1 untuk Liverpool. Terima kasih, jangan lupa like, komen, dan subscribe.